koneng din a'uzubillahi yang syahr ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berangkat bersama sahabat siddiq radhiyallahu taala dengan penunjuk jalannya ibn raiqat dan juga dengan seorang budak Abu Bakar Siddiq atau maulaknya yang bernama Amir Ibn Fihra Berarti berempat mereka berangkat maka dikatakan oleh Ibn Ishaq, Rahimahullah Moh Allah, وحدّثنا الزهري أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدّثه عن أبيه. kata ibn Ishaq menyampaikan kepada Zuhri bahwa saudara Rahman ibn Malik bin Ja'asham menyampaikan dari ayahnya. Yang berarti dari Malik bin Ja'asham dari anaknya, pamannya, yaitu Surahah ibn Malik ibn Ja'shan. Ja Qala menceritakan "Lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min Makkah muhajiran ketika keluar Rasulullah sallallahu wasallam dari Makkah untuk hijrah ilal Madinah, jama'at Quraisy Quraysh menjadikan fii ji'at menjadikan sayambara menentukan 100 ekor liman raddahu alaihim bagi siapa yang berhasil menemukannya dan mengembalikannya kepada mereka akan diberi hadiah mi'at naqah 100 takranta qala berkata surah fa baina fi nadi qaumi ketika aku duduk <gul> di tempat duduk di kaumku id akhwala hatta waqafa tiba-tiba datang seorang dari kalangan kami ini dari suku kami datang di hadapan kami dan berdiri kemudian berkata wallahi rukbatan, au rakbatan, sah, maru Inni wa kata orang tadi sungguh demi Allah aku melihat ada rombongan kurang lebih tiga orang melewati aku tadi sungguh Aku melihat mereka adalah Muhammad dan kawan-kawannya. Qala kata suraqa fa au maut bi aidi. Aku isyaratkan dengan mataku. Gimana? Isyaratkan mata. Yani isyarat anisku, nukyum. Heh. Tunggu dulu. aku katakan, inna wahum bani fulanin yatahu Allah falaw. Khususnya mereka itu adalah bani fulan. Yang sedang mencari barang yang hilang, orang pada berkata, la allahu. mungkin. Ya. Kemudian dia ya. paham isyaratnya dari suratah khabimari. Telma dan aku pun berdiam sebentar, berbicara dengan mereka ya. supaya tidak mencurigakan. Telma kum pada ya. kau tu kemudian aku berdiri dan aku masuk rumahku. Sama Amr farasi milwadi kemudian aku suruh seseorang untuk menyiapkan kudaku di pinggir lembah. Amr dan aku perintahkan pula dengan senjata senjataku untuk dipersiapkan bersama kuda tadi. diperintahkan juga seseorang untuk membawakan senjata senjatanya ditaruh di belakang rumahnya kemudian mulai aku mengambil qidah qidah itu seperti anak panah yang tidak ada besi tajamnya yang dipakai untuk undi nasib jahiliyah maka dia mengundi nasibnya maka aku pun mengundi nasib dengan qidah tadi maka aku berangkat dari belakang rumahku dengan memakai senjataku lakmah itu senjata dan semua yang berkaitan dengan itu baju besinya segala macam itu disebut lakmah dirak was silah dirak adalah baju besi silah senjatanya dan mulai aku mengeluarkan dan mulai aku mengeluarkan tidak, undi nasib tadi, undian, pas tafsir tu maka aku undi dia, Akrahu ternyata keluarnya adalah undian yang aku tidak sukai, apa itu kalimat "la tidak akan mengganggu dia", tidak akan merugikan dia. Kanulina, sebelumlah kebiasaan dia. Sosok kalau ingin bertiga atau berperang atau perang tanding dan sebagainya, dia undi dulu. Kira-kira bakal menang atau bakal kalah. Ternyata yang keluar, lah ya Bahwa orang ini tidak akan terkena batarot. Tetapi dasar memang seorang yang masih jahiliyah, dia mengatakan beriman dengan. Undi nasib tadi, tapi ketika sesuatu yang tidak disukainya, gak diikuti mereka, maka dia tetap perangkap. Walaupun sudah menduga, bolehnya akan kalah. Quraisyin <tuh> <tuh> maka aku pun berharap aku bisa mengembalikan orang itu kepada orang-orang Quraisy dan aku mendapatkan 100 ekor rusa. Makanya tadi menyatakan dengan matanya untuk di, biar orang lain nggak tahu. Okay. Padahal dia sendiri yang mau keluar. Dia sendiri yang ingin mendapatkan unta ekorunta. maka aku pun menaik, menaiki kudaku dan mengikuti jejaknya. ketika kudaku sedang keras-kerasnya berpacu, tiba-tiba azharabi tuanku, tiba-tiba tersandung kudanya dan terjatuh. Pasal ketuaan memakai aku pun jatuh dari kuda. fala aku maka aku katakan Mahada. Apa ini? Huma ya. akraj tu kidahe pastaksan tu liha. Maka aku keluarkan lagi kidahe. Aku ambil lagi apa yang keluar? Maka Allah berfirman, la di akrahu layyadurroh. Maka keluar lagi keputusan yang aku juga sukai. La yadurroh enggak akan Menyakiti dia, nggak akan membuatkan dia Maka aku pun tidak peduli Dengan hasil undian Aku tetap mengejarnya Maka aku menunggangi kudaku lagi Dan aku mengikuti jejaknya Maka ketika kudaku dalam keadaan Sudah sedang seru-serunya berjalan Ini berlari dan kencang-kencangnya Tiba-tiba Tiba-tiba tersambung lagi Fasaqaptu anhu maka aku pun jatuh daripadanya Kalau aku itu mahada, apa ini? Kalimat mahada menunjukkan bahwa beliau hampir tidak pernah jatuh dari kudanya Dan memang seorang laki-laki yang jatuh dari kudanya itu memalukan Apalagi laki-laki yang sudah dikatakan jagoan Gak mungkin dia jatuh dari kudanya Maka dia betul-betul terhiram-hiram, mahada, apa ini? Ala tuna aku keluar lagi undianku undi nasibku aku undi lagi nasibku ternyata keluar lagi keputusan yang aku tidak sukai yang aku paling benci yaitu kalimat la ya, tidak akan merugikan dia wala maka aku tentang lagi keputusan undiannya ditentang lagi lagi illa ya. an aku tetap ingin mengikutinya mengejarnya Orak itu diajarih maka kutunggangi lagi kudaku dan aku mengejarnya mengikuti jejaknya dalam Ketika sudah semakin dekat sudah semakin tampak orang-orang tersebut wara'ai tuhum dan aku lihat mereka tiba-tiba ada robi faras tiba-tiba terjatuh lagi kudaku pada pada kuda itu sampai kaki depannya. Terbenam ke tanah, dua-duanya. pada tentunya tanahnya adalah tanah pasir ketika itu. al kemudian ditarik kembali kedua kakinya dari bumi. Wa tabi'ahuma kal Tiba-tiba diikuti kakinya ketika dicabut dari tanah dari pasir diikuti oleh asap ketika aku Munia Minni. Aku melihat seperti itu, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, maka aku melihat, aku berpendapat kod Munia Minni, aku sedang dihalangi. Ada sesuatu kekuatan yang menghalangi. dan aku yakin ketika itu bahwa orang ini pasti akan menang, pasti akan wahhir. Kalau fana dayi tul maka aku memanggil kaum tersebut. Memanggil Rasulullah Sallallahu dan beberapa sahabatnya. Fakutu ana suratah ibni Jashim. Ibin Jashim. Amziruni ukelimu tungguku. Aku akan berbicara dengan kalian. Wallahi, la aminakum, wa la yatiqum minni shayu untakrahuna. Aku tidak akan mengganggu kalian dan kalian tidak akan terkena kejelekan dariku. Tunggu aku. Alafakal Rasulullah SAW di Abi Bakr. Maka Rasul berkata kepada Abu Bakar, kurlah wama tabikati. Katakan kepada dia, mau apa dia? Alafakal ni dari Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun berkata kepada aku, mau apa kamu? Alaku tu, aku katakan, tertulis kitab yang kuno ayat banyak wahbainat. Aku ingin kalian menulis surat untukmu untukku surat jaminan antara aku dengan kalian ya bun ayatan baini wa bainak kata rasulullah optub lahu ya abab tulislah wah ya bukar surat untuknya fa katab ali maka tuliskan untukku kata suraqah apa? satu surat ya fi idam min au fi ruk'atin Atau fi khazafa Aku tidak tahu yang rawinya ragu apakah ditulang tulang atau dirobekkan kain atau di kulit. yang jelas ditulis surat. Romah okay. al tahu ila <tum> ilaia kemudian dilemparkan kepada aku. Fakatuhu fajaluhu fikina nati maka aku ambil surat itu dan aku simpan di sarung pedangku. Romah <tum> rajaku rasakatu dalam ad korsai an mimmakan maka aku pun kembali pulang menemui kaumku dan aku diam tidak menceritakan sedikitpun tentang apa yang terjadi hatai dahkaan fathul Makkah hingga nanti ketika terjadi fathul Makkah allah rasulullah saw allah menangkan untuk rasulullah saw wafariu ramin Hunayin dan selesai pula perang Hunayin dan juga perang Taif Kuarang tuwa kitab, aku keluar bersamaku surat tersebut. Fa alqahu, fa itu bil maka aku pun berupaya menemuinya di daerah Jorana. Kalau pada aku pun masuk ke katibah Katibah itu satu pasukan atau jumlah pasukan. Kalau di sini batalion begitu ya, aku masuk ke salah satu pasukan yang merupakan batalion pasukan tentara berkuda dari kalangan Ansar yang hampir wajah-wajah mereka semuanya tertutup dengan baju-baju besi dan penutup kepala besi. Kalau baca Alu, ya ini maka mereka mulai mengancamku. Mengarahkan tombak-tombak mereka kepada aku. Sambil berkata Ilik, maknanya Ilik, artinya tetap kamu di situ Jangan mendekat Apa yang kamu mau Kalau pada nahu Temuin Rasulullah, maka aku pun berupaya untuk mendekat Rasulullah Selam, alana dan Rasulullah SAW di atas untanya Wallahi, keaan-kean Di atas untanya Wallahi, Betis beliung diantara baju besinya seakan-akan jumalah seakan-akan bara yang menyala karena bercahayanya putihnya Rasulullah Kalau para waktu yadi bil kita maka aku angkat tanganku dengan surat kemudian aku katakan padanya ya Rasulullah ada kita bukali ini adalah suratmu yang kau tulis untukku surat keamanan ada Suraqah ibni ju'asyam aku adalah surakah ibni ju'asyam kala faqala rasulullah sallallahu al-yaum yawmu wa sain wabir hari ini adalah hari penempatan janji hari kebaikan ujul mendekatlah fadanautu minhu maka aku pun mendekat faaslamtu dan aku masuk dan aku masuk islam Tuhma tidak kartu syairan al Rasulullah Sallam. Kemudian aku ingat sesuatu yang akan aku tanyakan pada Rasulullah Sallam. Anhu, semua aspuluh. Tetapi aku tidak ingat. Ada sesuatu yang mau aku tanya, tetapi lupa. Illa annihkuh tuh. Hanya saja aku katakan apa yang aku ingat. Ya Rasulullah. Allah min al ibili tasyahhiyah. Ada satu unta yang lepas, yang datang ke tempat airku. Wahat aku sudah penuhi tempat air tersebut untuk unta untaku sendiri. Tiba-tiba ada unta yang lepas dari orang, datang dan kemudian minum di tempat itu. <tuh> apakah aku mendapatkan pahala kalau aku ikhlaskan unta tadi minum kata Iya, jara ajrun semua makhluk yang memiliki hati Maka ada pahala kita memberi minumnya Jadi yani semua makhluk-makhluk Yang memiliki kabin Maka ada pahala padanya <tumarajaatu> ila ila sadapati, Maka aku pun kembali kepada kaumku Dan aku memberikan sadakohku Untuk Rasulullah SAW Ini untuk Islam dan kaum Muslimin Berkata manusia in Abdurrahman ibn ibn malik, ibn ja bin Harith ibni Malik ibni Jasham, Kata dari Hijaz, dan Abdurrahman adalah bin Harith ibni Malik ibni Jasham, ini yani masih family dari Surakah dan dia mendapatkan cerita kisah ini dari Surakah sendiri. Rasulullah anhu Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjanjikan untuk Surakah iwan kisra. Kata Rasulullah SAW. Diamlah engkau, jangan beritakan tentang aku kepada siapapun. Nikah ya Allah swt akan memberikan kepadamu hey. iwan kisra iwan itu makota, hey. makota kisra. Kalau dinaikkan sebelum diceritakan adalah Adalah ketika peperangan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika Ghanimah pemasan perang hey. dari kaum Romawi ketika itu sangat banyaknya dibagikan. Sampai kemudian Umar bin Khattab sendiri yang mengambil mahkota kisra dan dipakaikan untuk suratah. Maka suratah menyatakan ini yang pernah diberitakan oleh Rasulullah SAW ketika aku kebunyi ketika aku begitu. Bahwa engkau akan diberi oleh Allah SWT mahkota kisra. Khamilina al-sakumullah layankan. Dalam keadaan Rasulullah SAW terusir dari Mekah ke negina. Dalam keadaan Rasulullah SAW belum memiliki kekuatan apa, -apa. Masih dalam keadaan tidak memiliki apa-apa Sudah menjanjikan sesuatu yang sangat tingginya Dan di mata orang-orang Quraisy, para orang, -orang, orang, -orang musyrikin Dan bahkan orang-orang Arab seluruhnya Itu sangat besarnya Nilai ya. Mahkota Kisra atau Allah. Ya. Subhanallah Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW Adalah sesuatu yang tidak mungkin ya. Diucapkan oleh orang lain selain Rasulullah SAW ya. Tidak mungkin Tidak ya. mungkin kalau kita mungkin akan minder menyatakan, ah, apa mungkin kita mengalahkan Romawi dan Persia? Iya kan? Ya. Dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita masih terusir dari Mekah ke Madinah. Apa mungkin kita akan memenangkan mengalahkan Romawi dan Persia? Tapi Rasulullah SAW sangat yakinnya dengan berita dari Allah Taala dan menyatakan engkau akan mendapatkan iwan kisah. karena demikian, Assalamualaikum, Muslimi yang saya ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW Wasallam adalah seorang Rasul yang telah mendapatkan berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berita beritanya adalah berita-berita dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti benar. Ketika penunjuk jalannya membawa Rasulullah SAW Alaihi Berjalan Jalurnya Yang dilalui adalah sebagai berikut Melalui Bagian Mekah Bagian bawah Asfalt Mekah Kemudian berangkat Melewati pinggiran pantai Hingga Melewati jalan Bagian bawah dari daerah Osman Kemudian berangkat Membawa keduanya Ke daerah bawah Ameg kemudian melewati membawa keduanya sampai melewati jalan Hudayb daerah Hudayb humma ajaza bihima kemudian berangkat dari Hudayb dalik fasalaka melewati daerah yang bernama kharrar wallahu taala alam sekarang di mana sekarang yang ada adalah kharar -khar. bukan kharrar -khar summa salaka biha bihima thaniyan almarra thumma salaka bihima liftan kemudian melewati wa yuqal dan dikatakan pula dengan nama lain liftan disebut liftan disebut juga liftan wallahu taala alam Kalau safar kata musa kemudian melewati daerah madlajat aniqfin tempat masuknya pintu masuknya les Kemudian kemudian sampai di tengah-tengahnya, sampai melewatinya madla jata mijaj, sampai ke pintu masuk mijaj, dan terus sampai menuju Madinah. Wabarokallahu fiqo. Kita ringkas saja. Disebutkan nama-nama desa-desa yang dilaluinya dengan detail oleh ibu sa rahimahullah ta'ala berkata Nabi Ustaz selanjutnya telah menyebutkan jalur-jalur Rasulullah SAW wala fahadzazani Muhammad Ibn Ja'far Ibn Zubayn menyampaikan kepada Ketuhu Muhammad Ibn Ja'far Ibn Zubayn dari Urwah Ibn Zubayn dari Abdurrahman Ibn Uwaim Ibn Sa'idah wala fahadzazani rijalun min qawmi menyampaikan kepada Ketuhu beberapa orang dari kaumku dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW Paululama Samina bahwa kami ketika itu di Madinah, ketika kami mendengar berita keluarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau berangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah, maka kami pun menunggu kehadirannya, menunggu kedatangannya. Tawakafna, maknanya adalah istas wan kami berupah payah untuk melihat apakah sudah datang atau belum dan berupaya untuk menunggu menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ila sallayna subha kami keluar dari rumah-rumah kami setelah salat subuh ila lahir haratina ke tempat tinggi di daerah harah kami nantadru menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahi ma nabrahu hatta syams demi Allah kami tidak pergi tidak beranjak dari tempat kami Sampai matahari Sudah mulai Terik mengalahkan kami Mengalahkan maksudnya Adalah menghilangkan naungannya Kalau pagi Masih sejuk, agak siang masih ada bayangan Agak siang masih ada bayangan Semakin siang semakin kecil bayangannya semakin kecil Dan sampai lagi tidak ada bayangan bukit Tidak ada bayangan apapun Karena matahari sudah terik di atas Saat itu mereka mulai pulang ke rumahnya, karena sudah tidak ada lagi naungan di mana mereka bisa bernaung dari terik panasnya matahari. Saya dalam Najib Dylan, Kalau kami tidak mendapati bayang-bayang uh, untuk pelindung, Dafalna, kami pun masuk ke rumah-rumah kami. Wadahal harah dan itu di hari-hari musim panas yang sangat panas. Hatta idah kanal yang melatih kadin Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Sampai hari ketika Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam datang hari itu, kami pun keluar sebagaimana biasanya ke tempat-tempat tinggi di rahara, di padang pasir. Jalasna kama kunda najlis Kami duduk sebagaimana biasanya di mana kami menunggu Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Hatta idah lam yang Fazelon, Dakhulna, hingga sampai tidak ada lagi bayang-bayang di mana kami bisa berlindung dari terik panas matahari. Maka kami pun masuk ke rumah-rumah kami. Ternyata ada Ternyata datang Rasulullah SAW ketika kami sudah masuk ke rumah-rumah kami. Man ra minal Maka orang yang pertama melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru itu seorang dari kalangan Yahudi Wa kada nasna. Yahudi ini sudah melihat apa yang kami lakukan. Ini melihat gelagat-gelagat kami sedang menunggu seseorang ya. Wahana nantadru kuduma Rasulullah SAW Yahudi tahu bahwa kami Sedang menunggu Rasulullah SAW Mendatangi kami Maka ketika Yahudi melihat Beberapa orang datang Sarraha bi'a'la sawti Yahudi tadi menjerit dengan suara Yang sangat keras atau dengan sekeras suaranya Ya Bani Qailah Hada jadzukum qajah Wahai Bani Qailah Khailah itu salah satu nenek moyang mereka Orang-orang Arab Yang ada di Medina Sehingga mencakup semuanya Ausnya dan Khazrajnya. Wahai Bani Khailah Maksudnya kalian wahai orang-orang Arab khajar, Ini yang ditunggu oleh kalian telah datang Jad bukan bermana jiddi Tetapi maksudnya Apa yang mereka harap-harapkan Dengan sungguh-sungguh dengan jiddi Dengan, dengan kesungguh-sungguhan Itu telah datang apa yang kalian tunggu telah datang. dan itu adalah sangat panas harinya ketika itu. Maka mereka, maka kami pun keluar dari rumah-rumah kami. Ternyata Rasulullah SAW sudah duduk di bawah pohon kurma. Abu Bakrin, dan bersamanya Abu Bakr, radhiyallahu taala dengan umur seperti umur beliau alaihi jadi Rasulullah SAW dan Abu Bakar Itu hampir sama umurnya hanya beda 2 tahun Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam umur 63 tahun kemudian Abu Bakar menjadi khalifah Abu Bakar wafat dua tahun kemudian dengan umur 63 tahun pula sehingga umurnya tidak jauh berbeda, hanya berbeza dua tahun. Wa sarun alamiyyakun Ra'ah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khabludan. Sedangkan kebanyakan kami belum pernah melihat Rasulullah Sallam sebelum itu. Wa wakibahuna sedangkan manusia mulai berkerumun berkumpul sekitar Rasulullah Sallam. Wa mayyarefu nahu min Abi Bakrin mereka semua tidak tahu mana yang Rasulullah mana yang Abu Bakar. Kerana umurnya hampir sama, Sebaya mereka tidak tahu mana yang Rasulullah, mana yang Abu Bakar. Tapi mereka tahu yang datang adalah Rasulullah dengan Abu Bakar. Tetapi mana yang Abu Bakar? Dan mana yang Rasulullah? Shallallahu Alaihi Wasallam Waradhiyyallahu Taalaan Abi Bakrin hatta zalul Rasulillah hingga ketika hilang bayang-bayang atau hilang naungan pohon korma tadi, kini matahari sudah mulai mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faama Abu Bakar, faAllahu biridahihi, maka Abu Bakar berdiri dan menaungi Rasulullah Sallam dengan kainnya, maka ketika itu arafnahu, faarafnahu enda dalik, maka kami pun tahu ketika itu. Berarti mesti yang menaungi itu Abu Bakar, yang menaungi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun tahu mana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sifat selanjutnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 'ala Kulthum Ibnu Hujam." Maka singgahlah Rasulullah S.A.W. ketika itu sesuai dengan apa yang mereka kisahkan di tempat Kulthum ibni Hujam, saudara dari Bani Amr ibni Auf. "Tuma Ahad Bani Ubay, okay. salah satu dari banyak beda. Wa yuwal dikatakan pula Rasulullah SAW singgah di tempat saat ibni kaiyama. Jadi ada pendapat yang menyatakan Rasulullah SAW tinggal di rumah kullum ibni Hadam Ada riwayat pula yang menyatakan Rasulullah SAW tinggal di tempatnya saat ibni kaiyama. Kenapa terjadi perbedaan? Wa yuul dikatakan ala Kulthum, ibni Haddam. Siapa yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah SAW tinggal di tempatnya kullum ibni Hadam karena Rasulullah SAW memang tinggal di sana. Bermalam di sana. Tetapi dikatakan pula tinggalnya di tempat saat Ibn Khayyamah, Karena kalau keluar beliau dari tempat Kulhzum Ibn Hadam. Beliau keluar dari manzil Kulhzum Ibn Hadam. Beliau mesti duduknya di tempat Sa'ad Ibn Khayyamah, Dan menemui manusia di tempat saat Ibn Khaisamah. Jadi kalau beliau bermalam, bermalam tempat Kulhzum kalau beliau menemui tamu-tamunya, maka beliau duduk di rumahnya Sa'ad Ibn Khaisamah. Kenapa tempatnya Sa'ad Ibn Khaisamah? Kerana beliau dalam keadaan azban. Azab artinya belum menikah. Wadhalika anahu karna azban la ahlalahu. Beliau adalah seorang yang belum menikah dalam keadaan sendiri. Tidak ada keluarganya di situ. Wakana manzilul uzab. Maka tempat beliau menjadi tempatnya para uzab. Tempatnya para uzab dan kadang disebut dengan uzubiyah, ya. kayak tempat kalian di sini namanya uzubiyah, ya. karena tidak ada yang bertuarga di sini semuanya belum menikah, maka dikatakan uzubiyah. Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin ya, yang belum menikah, semua tinggalnya atau hampir semuanya tempatnya di tempat saat ini kaisarah. Famin hunaalikayyulu oleh karena itulah dikatakan pula rasulullah SAW tinggal di tempat saad ibni kaysama dan dikatakan pula tinggal di tempat kulsum ibni haidar kedua-duanya benar bermalamnya di tempat kulsum dan kemudian siang harinya beliau duduk di tempat saad ibni kaysama wakana saad ibni baitul dijuluki tempatnya saad ibni kaysama dengan baitul uzza rumahnya para uzza rumahnya para orang-orang yang belum menikah Allahu Taala Alam kan. Aku tidak tahu Allah yang lebih tahu tentang yang terjadi seperti apa, tapi beritanya yang sampai kepada kami seperti itu. Allahu Taala Masing-masing dari riwayat tadi kami mendengarkannya. Abu Taala Anhu Ala Sedangkan Abu Bakar tinggal di rumahnya Khubayib uh, Ibn Isa. Ahdu Bani Kharih, tiga orang dari suku Bani Kharih, ibnu al Khazraj dari kelangan Khazraj, di daerah as Wiyakul dan berkata seseorang orang, kana ala Kharijah ibni Zaid ibni Abu Bahwasanya tinggalnya Abu Bakar di tempat Kharijah bin Zaid ibni Abi Zuhair, saudara dari Bani Kharih ibnu al Khazraj. Tetapi so, biasanya. Yang disebut lebih dulu adalah yang Dianggap lebih rajin oleh penulis Wallahu ta'ala a'lam Ada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Masih tertinggal Di Madinah, di Mekah Untuk menunaikan amanah-amanah Akama Ali Ibn Abi Talib ta anhu, Di Mekah Salah salayalin Wa ayyamah Tiga hari Tiga malam InsyaAllah Rasulullah berangkat ke Madinah Ali Masih di Mekah 3 hari 3 malam Hata ada'an Rasulullah SAW Al-Wada'i al Hingga menyampaikan Mewakili Rasulullah SAW Semua amanah-amanah titipan-titipan Alatiqanat indahu rinnas okay. Yang tadinya ada di sisinya Dikembalikan kepada manusia Hata idhafari'a minha Hingga ketika selesai tugasnya Rasulullah, beliau pun Rasulullah SAW. kemudian beliau pun singgah dan tinggal di tempat yang sama yaitu di tempatnya Kultum ibni hadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi tentang Alim Nabi Talib. yang mungkin tidak ada dalam ringkasan maka Nabi Nabi Shallallahu Taalaaluhu mengatakan, menceritakan, Inna ma'kanat tinggalnya di daerah Kuba, itu di tempat seorang wanita, la muslimah, seorang janda tidak memiliki suami, seorang tua, muslimah, membersilahkan tempatnya untuk dipakai. ليلة أو ليلتين سلمتُ aku tinggal di kubah di tempat seseorang wanita yang tidak memiliki suami ya, muslimah, maka aku setiap malam melihat seseorang, ya. mendatangi wanita tadi di malam hari, Menutup, mengetuk pintu. Di tengah malam, fatah ilaiha. Kemudian wanita tadi tak ilaihi menemui orang tadi. Fayyotiha Shay'an ma'hu. Kemudian memberikan sesuatu diterima oleh wanita tadi. Kemudian tutup kembali pintunya. Demikian sehari dua hari. Fatharab tu bisa Maka aku pun terheran-heran dengan keadaan wanita ini. Fakutu ahiya anak Allah, wahai budak perempuan Allah. Mana Siapa laki-laki yang mengetuk pintumu malam-malam hari? setiap malam. Kata yang kau kemudian menemuinya dan dia memberikannya sesuatu kepadamu. La aku tidak tahu apa yang diberikannya kepadamu. Padahal engkau adalah seorang wanita yang tidak punya suami. Kalat wanita tadi menjawab. Hadasahal ibnu Huleib ibnu Wahid. Dia adalah sahel Ibni Hunif Ibni Wahid. Pada dia tahu bahwa aku adalah seorang yang sendirian, tidak memiliki keluarga. fa ansa ada ala Ada ala orang itu setiap sore mendatangi berhala-berhala kaumnya dan menghancurkannya memecah-mecahkannya. Sumbaca aneh biha kemudian membawa puing-puing berhala tadi dari kayu diberikannya kepadaku di tengah malam kemudian berkata kepadaku eh tubi jadikanlah ini kayu bakar untukmu He. ini setiap malam dikasih kayu bakar He. sehingga nggak perlu mencari nggak perlu beli wanita janda ini selalu mendapatkan kayu bakar dari mana dari orang tadi setiap tengah malam memberikan puing-puing berhala dari kaumnya Fakana Aliyun. Ya, sebuah riwayat dari Amr Sahal bin Hunayf. Dan al-Farouq menceritakan kisah him. Hina halaka anhu 'indahu bil Arab. Menceritakan sejarah Sahal bin Hunayf tersebut radhiyallahu taala anhu sampai meninggalnya beliau di Iraq, dalam jihad di Iraq. Berkata milfaqhadsanihana min hadits Ali. Menyampaikan kepadaku demikian dari hadits Ali. Inna Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melalui jalan Hind ibn Saad ibn Sahal, ibn Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu